berbahagia sekarang selalu dan selamanya segala hormat amin doa kerahiman jam 3 sore dalam nama bapa dan putera dan roh kudus amin ya Yesus Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh Yesus, sumber kehidupan kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami.